Okay, ini dia yang perlu kita pelajari untuk penjahit pemula Pertama itu teknik-teknik jahit yang lurus, zigzag, spiral, dan berbagai bentuk Kemudian jenis-jenis kampu yang misalnya Kalau kampunya buka, macam-macamnya Ada yang diobras atau digunting zigzag kayak gini Kemudian ini dia Kalau misalnya kita stick pakai mesin Gimana dia? Oke, okay. kayak gini Nah, kemudian kalau misalnya pakai bisban Terus kalau misalnya kita pengen buat kelim tapi pengen nggak kelihatan keluar jahitannya Atau pengen kelim yang kayak gini Nah ada titik-titik aja Atau pengen kelim yang pakai mesin jahit full Kayak gini jadi ada jahitan di bagian depannya Oke okay. Atau misalnya kalau kelimnya pakai bisban tapi di luarnya pengen nggak ada jahitan Kemudian untuk menjahit bahan-bahan tipis supaya benangnya nggak kelihatan atau cara-cara menjahit rendah baik menggunakan obrasan ataupun dengan bantuan pita kayak gini oke okay, terus ini dia dengan obrasan tusuk planel jadi yang kelihatan hanya tusuk-tusukan di bagian depannya kemudian dengan obrasan kita akan belajar selusuh kemudian untuk menjahit bagian yang melengkung Terus untuk jenis-jenis kampu tutup yang diobras Atau yang menggunakan bantuan bisban Atau kemudian menggunakan stick balik Kayak gini Atau menggunakan stick balik palsu Beda ya, stick balik biasa dan palsu Kemudian kampu tutup pipih Kemudian kampu tutup yang untuk sarung Yang biasanya dipakai di sarung atau jeans Kemudian cara memasang resleting Kalian bisa lihat cara memasang resleting Jepang Kemudian cara memasang resleting biasa Kemudian pemasangan karet yang lebarnya 2 cm Kemudian 0,7 cm Kemudian 0,5 cm Kemudian pemasangan benang karet dan banyak lagi Tips and trik biar jahitnya sesuai dengan garis Yang pertama cara memotongnya harus banyak Pas jahit tegak jarum, tegak jarum itu baru lepas dalam bentulnya Terus hal yang lain yang kalian bisa lakuin adalah Tambah jarum di sana.